Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh sahabat Leslor Dimanapun kalian redih, Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kejora Dan Rizky Bilang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 Kita lihat persahabat ya, ada momen spesial yang kita dapatkan Ternyata saat tiba di lokasi live press conference, Bunda Lohasi Kejora dan Papa Bilal ini sudah ditunggu oleh wartawan. Masya Allah banget ya. Ratu dan Raja Konoha. Persahabat ya, ini tentunya... Baru tiba di lokasi sudah dikerumunin oleh Mas Wawan dan Mbak Wawan Insya Allah banget Mudah-mudahan Leslar membawa berkah Dan mudah-mudahan tentunya semakin banyak dukungan dan support yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky bilang. Momen ini pun persahabat diunggah kembali Atau di kembali oleh akun Leslar Underskorsi Ada kalimat caption juga yang dituliskan Kedatangan Raja dan Ratu Konoha Bagaimana tanggapan Leslar Lovers tuh persahabat ya Ini sih tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan Masya Allah Semoga Lesti dan Bila selalu menjadi inspirasi dan selalu menjadi orang baik Amin Dan kita lihat persahabat Banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya dari akun elsa70 underscore leslar underscore lovers underscore Indonesia mengatakan Masya Allah kesayangan Konoha rezekinya mengalir terus baik air sungai yang mengalir dan penuh keberkahan Amin Masya Allah banget ya mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan Lesti dan Rizki Bilar memang selalu menjadi panutan untuk kita semua Berikutnya persahabat kita lihat juga nih ada momen special cute banget ya pasingan foto Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ini di launching produk collaboration mini got bersama Leslar. Masya Allah, semoga tambah sukses ya untuk idola kesayangan kita. Di sini perhatikan foto cute Bunda dan Papa Abang L. Terpampang dengannya nyata, Masya Allah banget ya Memang selalu cute, romantis Yang selalu diperlihatkan Semoga selalu seperti ini Untuk Lesti dan Rizky Bilar tambah sukses, berkah, dan barokah Selanjutnya kita lihat persahabat ya Tak hanya di foto saja cutenya Ketika live Instagram juga di mini god persahabat Perhatikan Lesti dan Bilar Ini tentunya romantis banget ya Mereka memang Tentunya nggak ada duanya Masya Allah Selalu cute Selalu membuat warga konoha bahagia Dan tentu intinya mendoakan yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Semoga tambah sukses Dan berkah selalu untuk Lesti dan Rizky Bilar Yuk persahabat ya Sama-sama kita beli yuk Untuk mini goldnya Karena ini suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan sekali yang Tentu kita rasakan dan kita dapatkan damai ya sekali memang doa yang diberikan ketika live Instagram dari mini god.id dari Marlina Eli mengatakan sukses Leslar dan mini god semangat. Tuh doa terbaik nih dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga persahabat ada vitamin bahagia yang kita dapatkan. Kali ini vitaminnya lewat Kak Novi, persahabat ya, yang lagi menggendong Abang El Masya Allah, pasti warga Konoha iri banget ya Sama teh Novi yang bisa gendong Abang El Yang lucu yang menggemaskan, Masya Allah, memang semakin hari Abang El terlihat semakin ganteng Luar biasa, semoga menjadi kebanggaan orang tua Menjadi anak yang soleh, seperti yang diinginkan Kedua orang tuanya juga, tetap doakan selalu yang terbaik Pokoknya untuk keluarga Leslar dan selanjutnya persahabat saat live Fresh Conference ha, Sore hari ini persahabat ya ini tentunya ada momen lucu yang sangat membuat kita ketawa bahagia sekali Tetapi kita masih selalu bangga kepada Leslar Ini tanggapan mengenai Bunda Lesi Kejora ternyata dibahas kembali ketika Fresh Conference Lesi Kejora emang best banget persahabat ya Bunda Lesi Kejora ini gak tahu apa-apa mengenai tanggapan Lesti, itu yang tentunya menghebohkan Papa Bilar, persahabatnya ya itu yang heboh, malahan Papa Bilar, bukan Bunda Lesti Kejor yang tentunya gak tahu apa-apa, Masya Allah. Tetapi, Bunda Lesti menganggap ini lelucan saja, tentunya mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, bersahabatnya, Masya Allah. Pokoknya... Gak mikir macem-macem, gak dibikin stres Urusan dosa ditanggung masing-masing dia -masing. Bunya Lesti gak tentu membesarkan masalah-masalah ini Karena Bunda Lesti gak tahu apa-apa mengenai tanggapan Lesti <laughs> Ini sih cute banget yang membuat kita ketawa bahagia masya Allah. Momen ini pun diunggah kembali oleh aku Leslar stick Disimak di kalimat caption yang dituliskan jadi ini tanggapan Lesti terhadap tanggapan Lesti. Idola Aing mah best. Enak ya kalau apa-apa di bawah lawak. Nggak stres, nggak mikir macam-macam. Urusan dosa ditanggung masing-masing individu. Sok siniku ku yang gue tanggepin lu pada pakai lawak katanya itu. Masya Allah. <guruh> Mudah-mudahan tentunya kita semua juga selalu kompak. Dan selalu solid mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita.